Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dedi Rosadi dari channel Derosa Otomotif saudaraku yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah yang Maha Kuasa semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dijauhkan dari segala musibah penyakit maupun kesusahan dan senantiasa pula semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam bergep, dalam berbagai urusan dan dalam mencari rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala wala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum pada kesempatan ini Saya ingin Merosting mobil Xenia Tahun 2014 Insya Allah mobil ini Harganya masih bisa Merekomendasikan Buat saudara yang Membutuhkan kendaraan Harganya insya Allah nggak bakal dimahalin Lihat total sampai habis Bagi yang belum subscribe mohon bantuannya Subscribe ya subscribe, Like dan komen yang positif Semoga Kebaikan-kebaikan saudara-saudara Senantiasa dibalas oleh Allah yang Maha Kuasa Amin ya Allah Alamin. Baik, bismillah kita mulai Kita ada Xenia tipe x Deluxe standar ya Tahun 2014 Bertransmisi manual warna putih Platnya plat tanggerang kota ya Untuk pajaknya di bulan Januari 2022 warna putih mobil ini insyaallah nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak mobilnya rekomendasi untuk ban-ban pun profilnya beristun ya masih te sangat tebal ini tanggal profil pembuat bannya ini 2018 masih sangat tebal ya empat-empatnya loh masih tebal cek ban dulu kalau mobil lecet biasa ya namanya mobil bekas tapi insya Allah mobilnya masih rekomendasi hingga bekas nabrak dan tidak bekas banjir ini SNK nya Tangerang Kota mobil KTP nya masih bisa dipinjam untuk bodi dan hanya di bemper aja ya bemper depan dan bemper belakang selebihnya kita poles kita lihat sekeliling bodi dulu mobilnya secara keseluruhan sih masih overall masih sangat layak pakai di Asus Xenia tipe X tahun 2014 bertransmisi manual. Baik, kita ke interior. Untuk interior, kita hanya cuci ya. Oh ya, aku udah coba kayak kaki lo, kayak kakinya masih enak banget. Dandanya enggak terlalu banyak ya. Cuman bemper aja sama nerapi di salon tentunya. Siler-siler belakang masih aman semua ya. Tidak bekas aksiden masih aman kategorinya mobil tinggal pakai yang rapihin aja lampu lampu tidak ada yang pecah terangat kursi belakang dilipat overall kabin interior Untuk pelapon, tinggal dibersihin aja ya. Gampang ini, mah. Daleman masih original ya, kita cek mesin. Untuk apronnya masih Bagus ya Tidak ada bekas eksiden Semuanya masih rapi Bawaan dari pabrik Lengkap mesin pun Tidak ada sambungan ya Tiller sellernya masih utuh semua. Untuk mesin pun saya cek, tidak ada yang rembes. Semuanya masih rapih, suaranya pun masih langsam, tidak ada yang pincang. Insya Allah mobilnya bisa merekomendasikan saudara, -saudara semua. Apabila berminat, bisa segera langsung ya, buru-buru. Ini kebetulan kita jual harganya murah. Karena sudah beberapa pedagang juga yang menawar di angka 92. Saya mau jual 95 aja. Barangkali harga ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi ya. Daihatsu tahun tahun 2014 bertransmisi manual warna putih dalam-dalamannya ya hai, sudah airbag Dijual murah aja ya. 95 juta. Yuk saudara-saudara langsung WA saya. Untuk STNK-nya STNK -nya. mobilnya. Nilai pajak nilai pajaknya murah banget ya 2,2 ini tahun depan pasti jauh lebih murah lagi karena penyusutan penyusutan pajak oke baik saudara sklumid yang telah tadi saya roasting unit Xenia tahun 2014 Bertransmisi manual warna putih Semoga Mobil yang saya vloggin ini Bisa menjadi bahan pertimbangan Dan bahan rekomendasi Buat saudara semua Yang akan membeli mobil kendaraan Akhirul salam mohon maaf apabila ada kekurangan Mohon dimaklumi Dalam segi penampilan Saya tutup Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses di Rosa Otomotif